Mimpi bersetubuh Atau mesum Dengan hantu Itu tanda kalau kamu bakalan Dapat pertolongan Atau rezeki yang Lumayan lah cukup besar Untuk entah membayar hutang kamu Atau apa Yang jelas rezeki yang cukup besar Bagi kalian yang mimpi Bersetubuh Atau mesum atau ngentot sama Hantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dari saya Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Itulah sejuta umat Oke okay guys, untuk pembahasan kali ini Kita membahas Arti mimpi Bersetubuh atau hubungan Intim Atau mesum atau ngentot dengan hantu Pernah gak teman-teman uh, Memimpikan Memimpikan Ngentot dengan hantu pernah apa belum kalau be kalau sudah pernah silakan kalian berkomentar guys ini sambil ngerokok ngerokok ya hmm. biar enak ngobrolnya biar enak guys beli minum-minum jadi gini guys hmm. set Pelik orang Jawa kan, Nono ilmu titen. Jadi orang Jawa zaman dahulu para tafsir-tafsir mimpi, itu dia sudah meneliti berabad-abad ribuan tahun, bahkan ratusan tahun, untuk mempelajari ilmu titen. Ya, saya sendiri juga, e, beberapa kali saya mimpi, mimpi ngentot. Ya, mimpi masuk bersyukur dengan hantu-hantu cewek. Ya, hantunya pasti cantik, dong. Cuman bukan uh, bukan apa. Bukan yang mengerikan gitu tidak. Tapi dia uh, menjelma sosok yang sangat cantik. Tapi itu hantu. Maksudnya makhluk goib gitu loh, Dalam mimpi tersebut. Nah ketika saya melakukan namanya mimpi ya, ketika saya melakukan hal-hal seperti itu dengan hantu Ya Alhamdulillah besoknya entah satu hari setelah itu, dua hari setelah itu, tiga hari setelah itu, tidak sampai satu minggu Rezeki itu berdatangan Dan banyak sekali dan nominalnya itu mungkin banyaklah buat aku sih banyak sekali Jadi tema kali ini hantu ya, mungkin mungkin banyak pembahasan-pembahasan yang bakalan saya bahas tentang arti mimpi atau tafsir mimpi. Teman-teman, masalah mimpi itu ada mimpi dari Tuhan, mimpi dari setan, mimpi dari jin, dan bunga tidur. Lah kalau bunga tidur ini ya hanya sekedar mimpi. Jadi tidak ada hubungannya dengan petunjuk, atau isyaro, atau apa, gitu. Atau mimpi dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Sang pencipta, itu juga mimpi petunjuk. Mimpi dari jin, mimpi dari setan itu ada. Lewat alam bawah sadarannya. Tuh. Mungkin gitu saja, guys. Buat teman-teman seputar tentang mimpi, ngentot atau mimpi bersetupu dengan hantu. Jadi buat teman-teman yang memiliki mimpi, silakan kalian uh, berkomentar biar nanti saya tafsir, biar nanti saya akan jabarkan arti mimpi kamu. Yang jelas mimpinya hari apa, terus jamnya apa, kalau kalian lupa dengan harinya setidaknya jam berapa, kalian mimpi dan mimpinya kronologinya seperti apa, silakan kalian berkomentar, nanti saya lihat. Saya akan bikinkan konten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Mungkin gitu saja Jangan lupa like, komen, dan share Subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV Ya, Saya ulangi lagi Jangan lupa subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV Assalamualaikum Salam dari saya Ratu Bidadari Dukung kondang idola sejuta umat